Baiklah persahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Persahabat ya, ini ada info, jangan sampai lupa, jangan sampai lengah ya, Untuk mendukung idola kesayangan kita di ajang IMA, Indonesian Music Award 2021 Persahabat ya, karena untuk voting IMA ini berakhir tanggal 29 November 2021 Ini langsung diinfokan persahabatnya oleh akun Leslor Unscore Seed kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Jangan lengah ya Fans Ford Ima berakhir tanggal 29 November 2021 Ford Ida berakhir tanggal 30 November 2021 Semangat Tuh persahabat ya Sambil beraktivitas jangan lupa terus streaming lagu Kelepas dengan ikhlas Bismillah cinta bener salah di aplikasi Langit Musik tuh Ini info penting untuk kita semua warga Konoha Jangan sampai tentu kita tidak mendukung karena dukungan kita ini berpengaruh banget persahabat ya untuk kita laki saingan kita dan mudah-mudahan untuk kita kita tidak Lesti bisa membawa banyak piala penghargaan dalam postingan tersebut juga di sini banyak tanggapan komentar yang diberikan yang sangat luar biasa persahabat ya dari para fans yakni salah satunya dari akun Instagram. 1908 Chika mengatakan dalam kolom komentar You auto streaming 3 lagu favorit KDI BCBS pastikan hanya ada tiga lagu di album favoritmu dengerin lagunya full track persahabat ya satu lagu full dihitung satu poin lagunya jangan di skip skip semangat tuh info juga persahabat ya dari salah satu fans yang luar biasa selalu mengingatkan kita untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti Kejorang dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya banyak doa dukungan dari para fans untuk Leslar yang tepat hari ini, tanggal 24 adalah hari monceri ke 16 bulan untuk Leslar bersahabat. Ya, masya Allah, di sini kita lihat ada doa yang diberikan. Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberikan panjang umur, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Amin, Happy seri ke 16 bulan dedek dan kakak Bilar Amin, Masya Allah banget ya, selalu banyak dukungan Doa-doa dari orang yang sangat tulus Mencintai dedek Lesni dan kakak Rizky Bilar Dan kita lihat juga pro ya, dukungan berikutnya Ini ada momen ketika di acara One Man Song untuk penontonnya aja ini udah mencapai 28 juta Tengah sahabat ya satu tahun yang lalu Luar biasa kekompakan, kesulitan dari fans sejati Leslar Yang selalu mendukung idola kesayangan kita Selamat tanggal 24, mudah-mudahan bahagia terus untuk Leslar dan ke kabar berikutnya ada sebuah unggahan. Ini luar biasa juga, bersahabat ya di channel YouTube-nya Kakak Bilar nih, momen sweet, momen romantis yang disuguhkan langsung bersahabat ya dari Lesti dan Bilar. Ini momen ketika di Turki bersahabat ya, perhatikan seperti Kakak Bilar itu lagi doain BBL di perut bundanya ya, Masya Allah, hingga banyak sekali dibanjiri komentar di postingan tersebut. Ya ini dari akun Instagram Lina 5629 tuh mengatakan Ya Allah bahagia selalu kesayangan. Selalu banget ya selalu banyak doa doa baik dari orang orang yang selalu tulus mencintai dua pasangan terfenomenal ini. Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Wartini Wai mengatakan Utun lagi diajak ngobrol sama Papa Bilar tuh persahabat ya lagi diajak ngobrol katanya tuh Bbl-nya Mudah-mudahan persalinan tidak alasi juga diberikan kelancaran dan kemudahan yuk doakan selalu jangan henti-henti untuk mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya ada ungkapan spesial terbaru juga dari Ayah Kejora nih perhatikan tuh wow cute banget ya lagi di hutan sepertinya persahabatan ya. <gifat> di sini mencari batu ali kata Ayah Kejora di kalimat caption dituliskan aduh ada, ada nih kelakuan dari keluarga besar ya selalu saja membuat kita ketawa bahagia dan mudah-mudahan juga Ayah Kejora ini selalu diberikan kesehatan amin ya Rabbal alamin selanjutnya ya kita mampir ke IJS-nya Rudi Salim tuh semalam mengunggah sebuah postingan video bareng Leslar ternyata idola kita semalam mampir juga ke tempat Rudi Salim persahabat ya ada sih cantik tidak lesi kejora yang selalu ikut menemani masya Allah Rudi Salim pun ini menyampaikan persahabat ya bahwa Leslar semalam ini lagi pilih-pilih lagi nih mobil baru ya aduh selamat tinggal persahabat yang mudah-mudahan saja Tentu kita mendapatkan kabar-kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesenangan kita Dan berikutnya juga ini ada info penting dari MNCTV Bersahabat ya perhatikan di akun Instagram MNCTV ini menginfokan bahwa acara anugerah dangdut Indonesia 2021 akan hadir malam ini Penampilan siapa yang paling kamu tunggu di Adi 2021? Di sini kita lihat, perhatikan foto Dede Alasti tidak muncul persahabat ya. Sepertinya, Dede Elasti malam ini tidak akan hadir di acara tersebut persahabat ya. Doakan saja, mudah-mudahan di pengumuman nominasi nanti, Dede Alasti bisa mendapatkan Piala Penghargaan. Ada kalimat gudsen juga yang dituliskan. Di postingan tersebut, penampilan siapa yang paling kamu tunggu di Adi 2021? Yuk ramaikan di kolom komentar. Jangan lupa ajak seluruh keluarga dan sobat dangdut untuk menyaksikan Malam Puncak Adi 2021, hari Rabu 24 November pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di MNCTV. Jangan sampai lupa, sahabat ya, jam 19.30 saksikan. Mudah-mudahan diri Alasti bisa mendapatkan piala penghargaan Dan kita lihat juga banyak dibanjari komentar dan respon dari para fans Leslar Salah satunya ada komentar dari akun Fitriya Kumaira underscore Fitri Hanya nunggu pembacaan pemenang artis dangdut wanita selalu di hati Dan pemenang lagu dangdut selalu di hati aja Bismillah amanah yamin Jujur jangan curang tuh bersahabat ya Semoga Lesi kejora borong piala amin Mudah-mudahan sejap bersahabat ya